Yo, yo, yo, welcome back again to FOMO Slaughter Kali ini kita bermain santai saja Dipanas-panasin dulu DC on-off, DC on-off Modal hanya Rp. ribuan saja Tapi kita langsung auto-spin seratus, 100 Auto-spin seratus 100 taruhan di tiga ribu ya guys ya Kita lihat apa yang terjadi di sini Nah loh, langsung kali empat di sana ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Oke, okay, gua mainnya ini di situs slot gacor di Indonesia. Apalagi kalau bukan dana 69 langsung kali 10, dana mantap dana. Dana 69 ya guys ya kali enam Oke, okay, kali enam keluar. Tidak keluar Scatter tiga Scatter lagi tuh Buang-buang-buang Kembali Masih kembali Membuang-buang Warna kuning Dikasih udah tiga 3000 Kira-kira kita dikasih petirapangga tangga Warna merah Oke teman-teman Teman-teman diingatkan sekali lagi Untuk tetap bermain Santai Jangan tergesa-gesa ya guys ya uh, Jangan lupa untuk bergabung Di grup-grup ada grup telegram, grup uh, Facebook, dan grup WA Kalian bisa bergabung sana karena situ bakal share pola-pola terbaru dari FOMO sloter. Ditambah lagi perkaliannya Oke okay, nice, sudah kali tujuh Pecah di luar berapa? 14, 15, 19 19 ribu saja Skater dua di sana, skater satunya kemana? 2200, ini udah jam 12 siang, benar-benar kayak baru bangun banget. Udah hampir jam 1 sih sebenarnya. Di grup itu juga share pola-pola jam-jam -pola, eh, gacor, kalian boleh ikutin jam itu. Siapa tahu memang cocok di kalian. Tapi selalu gue ingatkan untuk pola karena itu benar-benar saya banget pola itu. Eh uh, boleh kalian mix dengan pola uh, kalian sendiri. Petir dikasih nggak ya? Rp27.000 nih. Sudah 20 Ah. Ah. Warna apa lagi lewat terus. Lewat lewat lewat lewat lewat terlihat aduh sekitar tiga cocok Baru biru warna biru lagi apalagi lah itulah bisa 30 waduh nice gak nice, nice, nice. Ya. pecah sembilan belas ribu lagi tadi kita kemenangannya uh uh, uh. uh, uh, uh. kali 6 ya guys ya kali 6 apa tuh apa itu? ratus sembilan puluh dua ribu seribu delapan ratus dan ratus enam puluh udah goceng udah sembilan ribu dikasih atau enggak? mau dikasih? makasih. itu bisa. eh Hmm, mm oke, okay, nice. Skater tiga lewat lewat lagi, skater tiga luar biasa. Jadi skater empat kali tiga kali tiga, nice. Apakah akan pecah di dalam? Pecah di dalam, kali enam, enam kali pecah di dalam. Mm -hmm. Uh, petir lagi boleh? Tambahin lagi petirnya? Oke, okay, cukup tiga kali. Enam kali ya, harus sudah enam puluh dua ribu baru pertama kali dari apa, dari marketing dalam sembilan, hmm, kok marketing sih? Nah, itu dia, nah, itu dia, seribu dua ratus lagi, oke, okay, pecah. Nice, sepuluh, dua ratus lima puluh dua, nice. Luar biasa, dua ratus lima puluh dua ribu dari Fomos Lota. Untuk bergabung, bergabung, bergabung di grup WA, grup Telegram, grup Facebook, sih bakal share pola-pola terbaru ya, guys ya. Top banget. ribu, kita kembali ke permainan sisa 10 kali spin gratis nice dapat lagi 9 ya 91.000 Mega Mega, mega. Rp. 31.000 Oke Rp. rupiah Sensasional lagi Dari FOMO FOMO Slaughter dari FOMO-FOMO slaughter mantap luar biasa tiga puluh ribu ya Tuhan enak banget itu berbang ngantuk ya letlas ke let's go Oke, okay, oke. Okay. Mm habis, -hmm. habis, habis, habis, habis, habis, habis, lima mega. Lagi-lagi mega si mega mega Kita kembali lagi di mega bersama FOMO Slaughter luar biasa ya mega guys ya Tidak disangka-sangka Oke 867000 Bibit kita akhiri video sampai sini teman-teman Jangan lupa like, comment, dan subscribe Tetap dukung terus FOMO Slaughter Sampai jumpa di video video berikutnya Dalam 9 Gacor banget